eta Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita jadwal ngurak lagi ya Hari ini kita bersama Mang Pajar Trio Giriwil Sama ini personil baru Mang Nijar ya Mau mencoba Keberuntungannya Narik Blut Kita sedang OTW spot Spot cacing dulu sekitaran penyeleukan Bandung ya. Pas semalam diguyur hujan jadi pada banjir. kita nyari cacing dulu ya nanti disambung lagi kalau sudah sampai spotnya Oke Bang Pajar kemana tetap cacing ya? ya yuk kita sambung lagi nanti ayah sambaran tuh Italino tinggal Sakyu Hai di eksekusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sport Pamancingan ada samperan, ersad sampai saat talinya, eh, tapi nggak blok eh, tulis yes. itu, eh, eh, keren eh, keren sekali eh, eh, ayah judul eh bahan. eh bahan, eh pasangan dahi itu uang dahi eh tak untung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara Mang Ersad. Iya. Acak. Di teh? Ya, buaya. Aca, ah, karani ye Ah. fajar isi di kieu gini mah bajaria waduh oh, ta wesina eh, teno kieu alah menang bogo euy lumayan Rohmanirohim mengawali pagi hari dengan strek perdana mang pajar Koma wajar. Mau tadi itu dijailan ya, tadi teh mulutnya meleng kayak. alah Allah Allah, Ya. Didi, didi, didi. Enak. di di di gening merengkel Entah. telat gening pemirsa telat ngangkat aduh yuk, disambung lagi kalau oh, sudah ada yang sering. kita sudah sampai spot mari bersiap siap ya bawa cacing ternyata ada yang murak juga di sana di helaan sana guys. tapi phihelaan cenah guys. Aduh atap. ada bangkai nila tuh. Agung pisan. Kan, uh, uh. uh, aya sakilo eta teh nya. Bangkai nila satu kilo lah, secara. Nyaeu kan ieu, Di. Aya. So, kita mau tebar dulu urak di sini. Sana ya. Minta. Nanti, kalau sudah ada sambaran, kita sambung lagi. Ikuti terus ngawir squad untuk persiapan kedua panggung sambung lagi nanti. Ya, si Hejo, si Hejo, si Hejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuk, kita salam-salam lah, kango spesial lama, kanggo. Yuk baru udah gawir, sekuat Garut, sering sekuat Bandung, tak, tak, anu namina si kata, tak, kita melit ki, tinggal di, tuh, eta urak, ta, ta, urak, anu ya, ta, ta, ya. urak, ta. ta, urek, ta. ta, urek, ta ta eta urek eta ta newell uh kau mangkin kin ah ta mangkin kin mang irwan ta arief giriwil ersad giriwil ta ersad si giriwil na ini nama sad karena sidat nyepot tak karena sidat tak Eh. <San> iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mang popong nujunataran saudara main beko wah. emang popong, oh. Ayan Hah? itu, oh. eh oh. sedang hmm. kok dokwe terus akan kabur ke iya biar kurang. nabi metotnya dipaksa karung eh ya, karung nah gede liang, kenapa? nabat <tuh> <tuh> akar loh, eh? kenapa akar? tangkal. mau ngapain lagi? gede liang, nate? iya Iy, jadi kena karena, karena Oka, oh, anak pun akar, kenapa tangka Kak, oh kejauhan, kak. Tuh, maunya juga enak dikit nih. Ayo emang tahu Pong dek. Iy, tinggal urap deket itu. Wah dinyangkan gurunya. Hm, dok, dok Sasar eta we, tali. akar nah, ha? Jadi -ja posisi akar di luhur. Aha. Jeroan hanap, kodok eta na Jadi tangkal lah tangkal. Berarti naik deh luhur kitu? di mana ti luhur berarti. Ngaliangan teh tiluhur. Hmm. Nah, leyang ka di eta. Ya, hmm. Ah. Paksa weh Hmm? Paksa Sayangnya Bari tes urak? Si iya nanti marah dojit aja oh, oh. nah, Ini juga dah Iya dipaksa sih Iya saudara, Mang Popong strike ke delapan saudaranya lumayan lah untuk iya iya teh. Ngegal ngegal tano, pong. Terakhir salam salam le kamu saya teh spesialnya, mang alek suhu alek sering mengjai jai ab abadi, terhilap ke bang Irwan metot ya bang Irwan, tinggal aduh abg bonsor, Yo, nyangkat dengnya, nyangkat, lah ya, siap. yuk, wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, strike bertubi-tubi saudara ya. Kang Roni tinggal di nataran lataran Dewa. Iya, tidak mengecewakan. Iya, ma, yakin. Iya, ma, senang. Kang Jaya, kumaha? Iya, Kang Jaya, aduh, Allah. Kang Jaya, anu, hegar. <laughs> <laughs> anu, namanya <no> orang. <laughs> Belah bumi, Allah bumi. saudara, Saya tanah, hari uang makan. Kalam, kalam, kalam, kalam nya kene teh. ya. pasti. Ayo Galang Tengah Balong itu, ya. huh? Ayo Galang Tengah film. Masih berusaha keras, saudara uh, Ayo, plastik, baik -baik. Oh. Kenyot, iya. Ayah, ngegenyot, ngegenyot. rek de. Bantuan sakeudeung. Iya bantuan heula sakeudeung. iya nyangut nyangut nyangut nyangut. Sekali, ya. Hadiah cuma yang kau hasil uh -uh. perlu bantuan. Senang saudara, tetapi emangnya nggak usah. Penyanyi, ganti personil saudara tuh. Kang Roni sudah menyerah, berangkat lang oh, oi oh. itu kalau Kang Eja sana koyong penak jeung Kang Eja iraha nyepot bareng Kang Eja. Eta Anjing emak iya Mulutna malah taneuh. Mulut taneuh tapi kok bisa ngabenyeng deh Mulah taneuh. Aslina aing mah cok mau awi gerak tak kiyenya ko aing tinggal nih gedean nih liang ieu kada karojok pegah kadang kercema panjang leungeun teh hayang <tik> <tik> <tik> <tik> yang yeuhul aja gawir kuat gawir kuat cidarengdeng garut, garut mantap manta. buru asup YouTube, Asli, kan, wow. gawir sekuat cida reng eh gawir sekuat cida Garut mantap, gawir sekuat cenderengdeng Garut mantap, <tuk> latihanilah aja. Garut seuntuat dengan sekarode, hahaha. Beetonye mah, Lamun Balek mah barip mantap di Bereja Jan 2000 Ewa. Asli di Bere itu buru. Iya, baca ta. Gawir sekuat, sekuat Cidareng Beng Garut. Mantap, oh. Oh, Siap. Gawir sekuat cidarengdeng, Garut. Mantap, ah, cie! jadi di Medan ya, lagi. Ya, ya. gak <laughs> <Yo. laughs> usah iya, Kang. Iya, kang, Orang-orang itu, ya, ya, ah, bagi opat. Yeah bagi opat ya tambahan 2000 jadi, jadi sebera ewang pilu kali opat pilu rp <tuk> <tuk> <jempol> <tuk> oh <tuk> ya lah mari nyesel belum sekali cici kakaknya kita jempol metot metot-tot tarik gitu ntar dia belutnya saya usik nah gitu lah kan. Oh. <laughs> naik. Naik. Nyungkelikun. Ah. Yang Tantep, ini, yang segera ada di -kan ya, ya, ya, eh. ya. panjang Iya Selamat pagi, eh selamat siang Yang menjelang sore Kang Ersad Sok, soketa, cabul Wabi Tidak tahu, ini sudah saran <tuk> Turun gitu ya, Kang Ersad turun tangan Ini bukan Bukan Sebelutnya sesuai yang diharapkan Semoga saja, semoga dan semoga dan tersemogakan. Gak kan. kan. ya, turun kang Irsat? Coba air <laughs> musik. Air musik? Ada yang mancing saudara katanya. Jadi coba tarik di atas saja. Mudah-mudahan bisa terselamatkan. Masih belum. Masih belum. masih belum masih belum masih belum masih kosong ada masih belum, masih belum. Nah. Nah, ini guys. Kita Tahan aja oh. tong-tong di paksa. Ya? Ula-ula dipaksa Takut di luarin. Huh? Nah di Bos. Ih, Iya lumayan lumayan guys hanyir guys salam lah kamu saya salam salam, salam. Oh. sama kameramen ya terutama bang <laughs> sama bang irwan Bincah sekali guys hanyir hanyir guys aduh mantap, mantap. salam metot man -man. Yuk kita lanjut lagi Siang Sudah besok Kang Ersad Mataran perdana kedua Ada lubang di pojok kolam Lubang cantik Eh, hey, nah etap panangan Ih, cantik Etap panangan, cik, mana nih gak? Mandahong, <laughs> salam. Kade, kade tata. Kade, Ini, mandahong guys lumayan mandahong, guys. mantap, mantap, mantap, mantap, Kade mantap, tata. Kade mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, Pak Ketu yang menuju di balong sebelah Di sebelah Pak Ketu Sudah menarik dua kali Ya bungkus Bungkus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh er Ersad lagi Saudara yang nantaran Ini mah spesialis Review-review Ya kita review dulu udah play review dulu lubangnya ya. Lubangnya. Nice. Uh, gini lubangnya ya. Tinggal sejengkal. Bismillahirrahmanirrahim. bantuan. Mohon. Pokoknya emang Irwan, ulah ayam nggak bantuan ya mas, spesial. Masih belum ada. Ngakrek gol pemirsa. Ngakrek gol. Iya <laughs> ya pokok. Ya, ya, Tadi neng. Ngakrek gol saudara. -saudara aduh nyorot saudara masih jauh ini baru keluar sedikit, eh, aku rajinnya belum panjang-panjang gini ya. cuman meredakan halangan oh plastik oh iya oh, di, disuai, disuai ada mandek pemirsa? wis <tuh> mantap tuh mengiruan lihat saudara Gudu. Panen ya, panen saudara. Ayam metot, guys. Ayam metot, guys, nah, katanya. Ayam, guys. Wow, mau mau dibantu. Dia disasar nah, jadi buki enggak gedean liangnya asli. Tadi kan pada leter Kang Erowan tingali. Panen, saudara panen. Masih masih jerawat pemirsa. Baru segini? Allah. bantuan dibantuan, mual. Eh, Maripiu teh bener ya mah. bahan. <SILENCIO> Bisi nuke serak <SILENCIO> <SILENCIO> ah, gitu. tapi itu rada Nah, gitu tadi. Bisa tadi. sasaran tadi itu ah, belah di hiji, ke belah mana liang na, oh itu tadi tu tadi tu nyokot na taat tadi sasarna buka kantong buka sule kantong kantong, ah ini guys tolong ga, langsung dikasihan ya, lah kang ersa, mendingan dibantu aja Mang Irwan gategan lihat Mang R, saat tinggali saudara turun juga. Sultan: Soalnya ini jerok guys. Buat tuh yang gak di itu keluar. Oh, Kamana liangnya ini makanannya besar <tuh> obangnya <tuh> <tuh> <tuh> Awas betot A. Tahan ieu Besar saudara Saudara. Uh. Makanannya saudara lihat, aduh, <tuh> bukan nasi Padang ya. Tinggal gitu, mau payah sisi Baru Baru setengah saudara. Loh, banyak rumput Akar ya akar itu. <laughs> Tangan masuk gas Udah 8 menit Belum ada perubahan Saudara ya masih bekerja keras, Mang Irwan sama eh, Mang Irsad, Tinggal di saudara Eh? <tuk> Angin? Lagi, guys, lobang ketiga, lobang ketiga saudara. <laughs> makanannya lagi. Ya? Aduh, masih ada cairan pinus. Coba ayo, hai, tadi ada musim. yang bertubi-tubi. Ya, ayo apa di itu seluruhnya? pas? Oh, kalau <tuk> <Canggul>, saudara tuh. <tuk> Oh, kene. Aduh. kita gali lubang yang keempat, guys. Kalau lubangnya, saudara di sini. lepas <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ini ternyata kasih lihat penampakan lubang yang aslinya tuh. 13 menit saudara masih ada masih belum ada tanda-tanda Indah lagi, Pindah saudara. Kita umpan-umpanan, hai, gawir saudara kita pindah dulu yang uh, strike yang ke yang sebelah ya nanti dilanjut eh molonyon saudara Ah, lila teng, lila teng, saudara. luas ngarengkol tarik sia-sia lah saudara sia-sia saudara katanya ini siap-siap ini ini guys ini mulai narik bangusnya saudara orang kanger saja ayah iya, tadi kita ngareng kau nih iya bangus nah saudara iya uh. uh. nu aduh dikira teh uh. ini lubangnya besar sampai tangan masuk tapi ini hasilnya hanyir tapi, hanyir, tapi ya, ya segimana segimanapun hasilnya kita tetap syukuri ya guys ya. Salam hadir guys. Kita burit. Habis dia, dia, dia uang hanggol terakhir Ini ya hasil akhir, hasil akhir saudara tuh. Ya lumayan lah, kata sualek mah pempes katanya, tapi ya lumayan. Mang Irwan sampai Norok Tok begitu Saudara lihat ya, ya. Tapi Hasilnya Alhamdulillah Norok Tok guys. Walaupun Norok Tok hasilnya Alhamdulillah Ya Saudara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Penarikan Yang kesekian kalinya Saudara Si tangan Dewa lagi Saudara Halo Mang John, Sudah. Yes. Sudah. nah. Nah, sudah. Nih, ngeplos, Jon. Kade ah. Mang John. Ngeplos, John ah ya seneng lah, uh. anjir cek ainge naik naik naik, orang nya redet usirlah mang. Usirlah Ada. Lid, lid ada. Ita, ita. Oh. <laughs> Awas Teruskan <laughs> <laughs> Ayo, iklan Iklan. Masih jauh. Helo, helo, helo, helo. kenapa itu <tutters> kau tanya, "Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, aman Ayah Liang dirinya gede sok. Nah. Ayah Liang gede dirinya. yang Tuh kan Usik. bener. musik cabut iya Ya benar kan ayam yang jadi ya. Yang apa dia hiji? Kasar dia. Ini dari sini ya. Tembusan ke sini. Ramen ngodod dulu. Iye makanya anyar yang beda deui euy. Tong ka ditu. Iye tuh ka dieu. Udah bakal tembus, tembus tadinya tuh. Dibukuy pasangan dita. Yang paling lurus tadinya, Krian. Dulu, ya, sementara untuk sementara waktu ini kita skip dulu ya nanti disambung lagi kalau sudah dekat ya ya sudah tembus pemirsa <laughs> butuh waktu lumayan beberapa menit Jauh <laughs> Berdua ya. Gotong saran ya umma ini <SILENCIO> ayo ah, kepala anak ayo hahaha percaya ya umma <SILENCIO> <SILENCIO> panas lain, dia melain, lain, kecewa, mengecewakan itu kasih. terima setiap <ketuk> yang kamu ngomong romli tak silap tadi belasian kan ngomong romli tak oh enggak <tuk> lanjut anu itu ya lanjut yuk nah nabi nah cipurang kebet mawa nasar luhur gitu udah iya kan iya nungan-nungan tuh itu bener tuh waduh ayo lanjut lagi guys, woi, kok kati guys hmm. Bismillahirrohmanirrohim, mana spil dulu lubangnya, mana lubangnya? Lubangnya di bawah, sebentar dulu. Iya. Kita lengkel. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kembali lagi sama Kang Arsa Giri Ada penampakan katanya. Mudah-mudahan ada ya. Bismillahirrahmanirrahim up oh. nah. ya? saudara plus saudara Tidak tahu yang keberapa kalinya ya Tapi Alhamdulillah Strike lagi Tarik lagi eh. Eh. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Gawir Sekuat deng Garut Ada Kang Eja nih Ada sambaran Sambaran Emang ya. ayah Seperti ini bang itu. Ada, Ada di korek ya. Mudah-mudahan naik Babon oh, Itu ya, ya. makanannya Barang bukti ini ya Barang guys Barang bukti eh. <tuh> Salam na Kau mau ke ka, Paketu Gawir si kuat cidareng deng Kang ngurak mania Ngurak mania Irsam channel Kang Irsam channel Kau Irwan Betot di hilap kang kang suhu kang alekobra serang ah, baru dag anenoi kang Roni bos Roni, ya, abadi JM Aba oh, Jaya abadi JM iya kang si kasep si si <laughs> salam lah. kang, kang itu goandai ya. tata akar. Aur aur kuning dah. Kayak <tuk> minum ale-ale sama kopi moka Aduh Adun. masih jeruk guys. Masih jeruk guys. tuh kan? nah, kan, eh. nah, susah oh spesial nih buat subscriber gabus buat cidadang neng ya Terima kasih yang telah mendukung channel Galibat sebuah Channel kami Kang Eja lagi berjuang menyelamatkan babon di bawah pohon pisang ya sudah. <tuk> sudah tumpukan karung katanya sudah E, eta tiluhur baru luhurna nih hmm. masih banyak sisa-sisa makanan dah udah saya sudah naik sih segala apa-apa lama dong lidah ron gitu misi rumah ana. Nah, ini sudah. mana kita lihat. Eish. Nah, ini. Eish. Ini, Saudara, itu. Penipuan publik, lihat <laughs> lumayan. hanya Saudara. Hai, penipuan publik hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ditiru ya. Ditiru ya. Gak emang Hanya, guys. <laughs> Hanya orang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Iya, iya, iya, iya, iya, iya, garut iya, iya, iya, iya, iya, ya iya, <laughs> <Paketua>. iya, <Paketua, laughs> puas Puas iya, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Saudara Yuk, memang Ersad Griwil Ada samberan Kita tarik Terima kasih. Ya, Mang Ersan. Truk kan? Batu, Ayah batu, meren. Atas, saudara. itu asih mau eh bongkar oke kali ye mana apalah kadip eta anjir eh. lepas eh barentelkeun saudara tuh. tuh lepas loh ah eh korentelkeun geus. Dilafaskeun, geus. Pasang so, giriwil. Kumal Arif giriwil. warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Apa ketua ada sambaran? yeah yes, yes. di beko dulu saudara big deal jembut jembut sadar aja hai hai hai hai hai Ini ringan. Oh. Sorry. perjuangan saudara ya itu Nah, nah, ya. ya, eh. nah ini Rek, ih, yeah. iya, yeah. Oh, ada kentengnya ada